Sudah dua belas percuma, tapi kosul Lo baru pilih dia. Ayo biar sudah sa permisi lewat. Mungkin kota bisa jadi sapu lewat. Solo baru pilih dia, Ay, biar sudah sepromisi lewat. Mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat. Aduh sayangnya, kau bagaimanakah hati? tak bisa macam susah merdeka, simpan cinta dalam pikiran tak pergi awali hari tanpaku karena koreng Biki dan terangkan bikin sa game buat apa kau sutra dan lem level tapi sulodem dem astaga naga hati tramma kau jaga apalagi ji raga tukar dalam satu kali laga eh hey, pusing aver parek dengko ferma we si bila kau senang pandangan ini nanti saat tebang yey yeah. sa suara ye nawa for nine vero nak ba iya kara ya kara Senisu berjualnya ispercuma Tapi kau selalu baru pilih dia Hai biar sudah sepengisi lewat Mungkin tak bisa jadi satu lewat Aduh sayang yey bagaimana bagaimanakan Hati karena Sayangnya, kau oh bagaimanakah Hati tak bisa macam susah dengan Simpan cinta dalam pikiran Tak pergi hari tanpa